Gimana sih, ngajarin dong? Hai guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Benesca Official. Oke, jadi seperti biasa lah ya, di sini saya akan membagikan preset peset yang terbaru lagi, guys ya. Oke, kita langsung aja simak satu persatu ya.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 Oke lanjut ke presiden yang ke ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-7. Oke lanjut ke persediaan yang ke-8 ya. Akunnya sih di private. Tapi tidak dengan tubuhnya. Oke, lanjut ke persediaan yang ke-9 dan di ujar memakai alih yang motif free tapi gak pernah FPFP oke okay, lanjut ke percakapan ke 10 kenapa obat itu baik? karena yang cuma ya. oke lanjut ke percakapan ke sebelas lanjut ke riset yang ke-12 Oke lanjut ke pres yang ke-13 butuh kayak put Halo Oke lanjut ke preset yang ke-14. Oke okay, lanjut ke persida yang ke-15 ya. Oke okay, lanjut ke persida yang ke-16. Oke lanjut ke presiden ke 17 Oke lanjut ke presiden ke delapan Oke, lanjut ke Presiden ke-19. Oke, lanjut ke Presiden ke-20, ya.